Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini presiden umum urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akhirnya mendokumentasikan penampakan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah Masjidil Haram dengan resolusi tinggi. Dan dari foto ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terbukti. Hajar Aswad terletak di sudut timur Ka'bah. Dan terlihat seperti satu batu yang terlindung dalam bingkai perak Tetapi menurut beberapa sumber Batu Hajar Aswad ada yang menyebutkan delapan keping batu Dan kabar terbaru secara resmi menyebutkan ada tujuh keping batu kecil Ukurannya sendiri mulai dari yang memiliki lebar 4,5 mm hingga panjang 27,6 mm Yang jelas ukuran terpanjang dari kepingan batu Hajar Aswad ini tidak melebihi 3 cm Kepingan itu lantas direkatkan pada tahun 1932 di era Raja Arab Saudi kala itu, Abdul Aziz bin Saud Kepingan direkatkan dengan bahan semacam resin atau kemenyan Arab yang disebut dengan frankincense Arab Yaitu zat kimia yang dicampur minyak misik dan amber. Gambar yang diambil oleh pemerintah Arab ini sangat jelas Sehingga setiap orang bisa melihat setiap detail bagian batu yang tidak disadari sebelumnya Foto Hajar Asot ini berukuran hingga 49.000 megapiksel Butuh waktu 7 jam untuk memotretnya Dalam proses pemotretannya diambil 1050 foto Yang masing-masing berukuran 160GB Selanjutnya digunakan sebuah teknik yang disebut fokus stacking Yang menggabungkan beberapa foto dengan titik fokus berbeda Guna menjaga ketajaman hasil akhir Dan membutuhkan lebih dari 50 jam kerja untuk mengolah dan menyatukannya ke dalam satu foto utuh Focus Stacking atau bisa disebut dengan Depth Compositing adalah teknik yang paling sering digunakan oleh para fotografer produk profesional untuk menghasilkan bidikan produk secara detail Teknik ini memadukan bidikan gambar pada jarak fokus yang berbeda-beda untuk menghasilkan depth of field yang lebih besar. Gampangnya resolusi foto sebesar 49.000MP jika dibandingkan dengan kualitas kamera iPhone yang masih 12MP adalah 4083 kali lebih tajam dibandingkan dengan hasil foto menggunakan iPhone dengan teknik biasa. Lalu apa keistimewaan atau apa pentingnya dari foto Hajar Aswad yang beresolusi tinggi itu Sampai-sampai pemerintah Arab Saudi repot-repot mengerjakan foto ini susah-susah Batu Hajar Aswad merupakan batu yang sangat langka di muka bumi ini Pemerintah Arab Saudi sering mendokumentasikannya tapi tak pernah sedetail ini Kemungkinan karena kondisi tempatnya lagi longgar jadi tidak mengganggu para pesiarah yang sedang tawaf Selanjutnya tentu kita masih ingat di mana Rasulullah Wasallam pernah bersabda bahwa Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu Kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak-anak Adam Hadis Jami at tirmidhi Tradisi Muslim ada yang mengatakan bahwa batu itu berasal dari Nabi Adam yang merupakan manusia pertama di bumi. Sumber lain menyebutkan seperti yang dikutip dari Oxford Islamic Studies Online diyakini bahwa malaikat Jibrilah yang memberikan batu itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau sedang membangun Ka'bah. Sedangkan para ilmuwan menunjukkan bahwa batu Hajar Aswad kemungkinan adalah batu meteorit Ada juga teori yang mengatakan batu ini jatuh dari langit Orang-orang pun sering menyebutnya dengan batu hitam Ternyata setelah dipotret dengan foto resolusi tinggi tampaklah keajaiban dari batu Hajar Aswad ini. Batu ini tidak hitam seperti sangkaan banyak orang. Ia mengeluarkan warna aslinya yang lebih seperti merah dengan beberapa bagian hitam. Menurut Afifi Al-Aqiti, seorang peneliti studi Islam di Oxford University mengatakan Orang bisa lihat bahwa ternyata batu ini tidak hitam Meskipun batu ini belum pernah difoto seperti ini sebelumnya Saya pikir umat Islam rendah hati dan ilmu pengetahuan bisa berperan penting dalam agama Batu itu awalnya berwarna putih, bukan hitam Diperkirakan manusia menyentuh batu itu dan meminta pengampunan dari Tuhan adalah alasan mengapa batu itu hitam Dan mencerminkan dosa umat manusia menurut sumber-sumber Islam